selamat sore kepada yang terhormat Direktur Yayasan Geraha Ibu Ava, atau kita sebut Gray atau bina yang mewakili yang kami hormati seluruh panitia, pengurus yayasan, juga anak asuh yang telah hadir dalam acara ini yang kami hormati seluruh peserta yang dirahmati subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim segala puji bagi Allah yang telah berikan rahmat dan karunia kepada Ayuh, kita sehingga kita dapat berkumpul dalam atau hadir dalam acara webinar muharram dengan tema spirit hijrah menjadi pribadi yang lebih baik produktif dan inspiratif. Oke okay, selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana Banna wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan insya Allah kepada kita umatnya yang tetap sih memegang teguh ajarannya hingga yaumil akhir. Amin, amin. Nah. Okay. Uh, sebelum itu, saya ingatkan kembali untuk yang baru bergabung, mohon di nonaktifkan audionya ya, demi keberlangsungan acara ini dengan hikmat seperti itu. Ya on oh, di mute dulu atau dinonaktifkan dulu audionya seperti itu. Baik, kita lanjut. Baik, saya Gina Nurwalida yang akan memandu acara yang luar biasa ini, insya Allah hingga nanti Untuk memulai acara. Mari, marilah mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh salah satu anak asuh kita yang dari Grey itu. Nah, kepada Ananda Laila disilakan. Um, <tuh> <war> <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimina afuzib qalu fi ma kuntum qalu kullun mustada'ina fil amr ana taqul allah tidak mampu menghindar, tidak mampu menghindar, Maiyo hajir bisa bila hajir jadi Mau kamu doa Watan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah Allahumma arhamna Al Quran. Terima kasih kepada ananda Laila yang telah melantun Ayat suci Al-Qurannya, mudah-mudahan kita sebagai pendengar mendapatkan keberkahannya, dan tentunya untuk Ananda Layla sendiri, InsyaAllah akan mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, selanjutnya, sambutan dari direktur yayasan yang akan diwakili oleh Sekretaris Yayasan, yaitu kepada yang terhormat, Abi Fa'i, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulah bil-kuda wa dinil haq, ridhihirahu ala kulli, wa kafa billahi ilaha wa haddula syarikalah, Anna wa asyhadu anna muhammadan nabiyyuhi wa rasulullah Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du kalau ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi ya haqqa yang saya hormati semua pengurus, gerahayat, tim, dan bapak, bapak Yesanar ya, Pengerobani, Terusul, saya Pira, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Selaku, pemateri pada acara webinar oh. kali ini. Yang saya hormati Bapak, Ibu Donatur, Sahabat yatim dan duafa, serta anak-anak rakyat yatim dan duafa yang saya cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puji syukur. Dan intinya kepada Allah Subhanahu SWT, penguasa alam semesta. Meskipun di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini, kita semua masih diberikannya nikmat dan kesempatan untuk berkumpul. Dalam webinar di sore hari ini Dengan keadaan sehat Walafiat Salat ta atau tercurah Limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Alaihi S.A.W Beserta keluarganya Para sahabatnya Serta pengikutnya Hingga akhir zaman Hadirin yang berbahagia Tak terasa Kita sudah memasuki 6 hari Di bulan Muharram di tahun baru hijrah ini, di seribu empat ratus kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan umur, kesempatan, dan kesehatan sehingga kita dapat memasuki tahun baru hijrah ini dengan selamat dan sejahtera. Nantinya, berbahagia e, kami atas nama Geraha dan Dua. Yayasan Harapan Robani mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungannya dari semua pihak sehingga kegiatan ini dapat terselenggara. Kami tidak bisa membalas dalam bentuk apapun, namunlah kami semoga amal kebaikan bapak ibu semua mendapat pahala balasan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Kami juga Ingin mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin yang telah menyempatkan atau bergabung untuk menghadiri acara webinar ini dengan tema Spirit ya 1443 dengan lebih baik, produktif, dan inspiratif. Semoga kehadiran Bapak-Ibu sekalian dapat membawa berkah baik bagi bapak dan ibu maupun bagi kita semuanya. Namun kami pun mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam acara webinar ini banyak sekali kekurangannya. Semoga kami dapat memperbaikinya, memperbaikinya di lain kesempatan. Hadirin yang kami hormati, sesuai tema pada webinar kali ini bahwa spirit hijrah 1443 adalah kita lebih baik berarti kita harus memiliki semangat yang baru semangat yang lebih baik yang lebih produktif serta inspiratif dan ibadah ibadah kita pun lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya keimanan, ketakwaan serta ketaatan yang semakin meningkat semakin luar biasa meningkatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak banyak yang saya sampaikan, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam, geraha yatim dan Pak Yayasan Harapan Robbani, lebih peduli, lebih baik. Akhir kata, bila tepik walidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh... Uh. Saya persilakan kepada Kameida untuk menyampaikan Materi Yang akan disampaikan pada uh, Acara kali ini Silakan Kameida okay. Terima kasih banyak Kajima sudah membuka acara Bismillahirrahmanirrahim Rabbis Rahli Sotri Amri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, kepada yang terhormat Bapak Ahmad Rifai dari Graha uh, Yatim dan Duafa uh, selaku pimpinan yang mewakili kemudian juga kepada panitia yang sudah membuka acara juga kepada kakak-kakak semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin uh, hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lepas karena izin Allah juga karena kehendaknya kita bisa berkumpul di sini mudah-mudahan acara ini uh, Allah penuhi dengan berkah dengan rahmatnya sehingga mudah-mudahan hanya ilmu Bermanfaatlah lain akan kita peroleh dari acara ini amin ya robbal alamin Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada teladan kita semua yang risalah yang dibawanya uh, setiap episode kehidupannya memberikan teladan bagi kita semua, memberikan makna, memberikan semangat dan daya juang bagi kita untuk mengaruhi kehidupan yang mungkin berbeda secara teknis, tapi insya Allah beliau sudah mengajarkan <tuh> filosofi. Sofi atau landasan yang bisa kita pijak bagaimana merespon terhadap perubahan zaman uh, Mudah-mudahan kebaikan juga senantiasa ter tercurah tidak hanya kepada beliau Tapi juga kepada keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa berjuang uh, sen Dan syafatnya syafaatnya di akhirat telah amin, ya uh, alamin hadirin semua yang dirahmati Allah, subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini akan sama-sama berkali mengingatkan, karena sejatinya tidak ada orang yang pernah finish belajar, ya, karena hidup sebenarnya mengajarkan kita untuk terus belajar. Begitupun saya yang hadir hari ini juga masih dalam proses belajar mudah mohon diampuni atau dimaafkan apabila ada kesalahan yang nanti akan saya sampaikan dan sekiranya ada kebermanfaatan itu sejatinya hadir dari petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita akan sama-sama amri -sama, uh, refresh ya tentang bagaimana spirit hijrah kita baru saja memasuki uh, tahun baru Uh, Hijriah di bulan Muharram ini Bulan yang penuh kebaikan Yang insya Allah uh, Allah izinkan kita Untuk men menambahkan value diri kita, mudah-mudahan dengan value yang kita miliki, kita semakin bermanfaat, karena sejatinya orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Sebenarnya hadis ini bisa menjadi salah satu landasan kita bertijak apa yang harus kita perbuat itu kemudian hari, gitu ya. Sehingga nggak ada muslim itu mager ya, muslim itu hanya pengen leleh-leleh aja, gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sejarah, atau bahkan kita lihat dari doa yang Rasulullah uh, bacakan uh, yaitu uh, minta dihindarkan dari rasa malas, rasa sedih gitu ya. Biasanya itu ayatnya seperti katanya malas dan sedih gitu ya. Artinya kalau kita malas, kita akan rentan untuk sedih. Maka coba lihat deh, orang-orang yang mudah depresi, orang-orang stres rata-rata dia nggak produktif makanya kalau kita ingin dihindarkan dari uh, gangguan mental itu maka produktiflah gitu ya uh, bahkan di Al-Quran tuh diminta setelah kita mengerjakan pekerjaan yang satu kita diminta pekerjaan yang lain jadi nggak ada waktu sebenarnya untuk musim untuk leih-leih selain beristirahat untuk mengumpulkan energi ya kalau kita lihat ya karena kalau kita lihat bahkan orang-orang sukses seperti idahnya Rasulullah ya tapi di itu pun ditiru uh, cara beliau Mengelola waktunya ditiru oleh almarhum uh, Pak Habibie ya. Beliau hanya tidur 4 jam sehari. gitu bayangkan ya, 4 jam sehari. Kita sama-sama punya 24 jam. Buat beliau, 4 jam sehari itu cukup untuk istirahat, sisanya untuk mengerjakan proyek. Proyeknya banyak ya, bahkan banyak sekali royalti yang beliau dapatkan sampai karena ilmu yang Allah titipkan pada beliau gitu ya. Saking semangatnya mengajar ilmu, beliau dapat warga negara kehormatan dari pemerintah Jerman ya satu blok rumahnya 500 meter radius orang nggak boleh lalu-lalang bayangin luar biasa luar Indonesia <laughs> di Jerman dapat privilege itu gitu kenapa karena ilmu mengaplikasikan nilai-nilai Qur'an beliau ya, kan Masya Allah kisah hmm. hidup beliau nggak hanya dari ilmu duniawi yang beliau miliki tapi bagaimana beliau memaknai hidupnya berdasarkan Islam itu masya Allah kayak ketampar bangetnya sekelas bejeh habibi aja seperti itu gitu ya bahkan beliau uh, sempat ada cerita ya yang mana uh, beliau dapat beasiswa ke Jerman uh, kompetitor di kelasnya ada mungkin yang ke satu itu selalu mohon maaf orang Yahudi gitu ya selalu itu selalu jadi rival beliau gitu ya uh, bingung apa resepnya gitu jadi beliau tanya apa resepnya ternyata mereka berdua ini setiap malam bangun tengah malam untuk belajar. Nah beliau bilang sebenarnya konsep ini ya di dalam Islam tuh diajarkan nih sholat tahajud dan ini juga saya belum istiqomah ya. <inaudible> Betul <Bentar> sekali kak. <laughs> ya, <inaudible> <Yeah>. Recently, recently <inaudible> itu apa namanya uh, anak saya sudah bangun malam banget gitu ya. Jadi kayak ini gitu itu diaplikasikan sama beliau, beliau ubah gaya belajarnya. tidak hanya belajar di tengah malam, tapi juga sambil berdoa dan malam tahajud. dan setelah itu di semester selanjutnya, beliau lah yang juara satu gitu di kelas. jadi ini sebenarnya bisa ditiru ya buat adik-adik yang masih sekolah atau kakak-kakak yang lagi melanjutkan kuliah gitu ya. ini bisa ditiru uh, spirit ini gitu ya, yang yang ini nggak lekang, sebenarnya kenapa sih Allah jadikan Rasulullah untuk dijadikan teladan bagi kita kenapa karena kehidupan beliau mudah ditiru Iya enggak coba kalau kehidupan... kemauan ya kayak ya kehidupan <laughs> beliau itu sebenarnya mudah ditiru kenapa uh, sama lah kayak gini tidak mungkin ya allah ngasih satu sosok yang hidupnya itu langit dan bumi salah kita Sehingga kayak mustahil kita niru nggak mungkin Allah tahu kapasitas kita karena Allah tahu yang menciptakan kita ya tahu kelemahan kita bagaimana makanya hadirnya Rasulullah yang memang kehidupannya bisa kita tiru permasalahan beliau juga kita hadapi sekarang misalnya dalam rumah tangga anak-anak uh, beliau bahkan Fatimah yang merasa capek karena uh, satu dan neha pekerjaan di rumah bombardir gitu ya Rasulullah yeah. sampaikan Insya Allah itu akan mengurangi rasa lelahmu. itu juga dihadapi oleh ibu-ibu sekarang termasuk saya gitu Jadi akhirnya Oh ya kalau capek banget harus anak banyak pikir lagi-lagi dari ya udah saya. ajarin kayak gitu. <laughs> sekarang. Ya, saya anak saya, oh, anak, saya. Anak saya belum sekarang, ya. yeah. tapi tetap aja di rumah aja kan kita harus ada tools ya anak supaya nggak bosan dan lain-lain dan itu tugas kita kan enggak nyaman anak ya ada aktivitas yang lain yang mana uh, itu juga perlu porsi perhatian sehingga juga lumayan ya uh, kayak sandwich gitu ya di pepet ini ini gitu ya tapi ya itu lagi ingat itu loh oh ya banyak dzikir aja insyaallah akan kemudahan karena insyaallah. di dunia ini kan memang tempat waktu terbatas kita harus op optimal maka berbicara tentang produktivitas kita harus nggak hanya sibuk aja jadi kemarin Kayaknya nih banyak banget topik tentang produktif selama pandemi Emang kurang produktif apa sih di rumah? Banyak banget yang kita, kita kerjain di rumah, ya nggak? Coba cek kamar mandi, coba cek misalnya dapur, coba cek ini Banyak banget yang dikerjain, enggak ada istilah mager Karena kita hidup pasti ada, ada, ada sampah, ya enggak? Itu yang harus kita beresin Kita hidup pasti ada berantakan Kemudian itu dari segi yang kita lihat ya Segi aktivitas kita juga di rumah kita sebagai mahasiswa, mungkin sebagai pekerja, atau sebagai anak sekolah gitu ya, ada tugas yang diberikan. Kita nggak bisa benar-benar resting gitu, nggak bisa. Kecuali memang waktunya rest. Istirahat gitu di malam hari ya. Se Sebelumnya itu pasti banyak yang bisa kita kerjain. Sebenarnya saya juga kurang setuju. tujuh kalau endemi rumah hmm. siapa yang bayar Banyak tagihan juga, kita, juga kalau kita nggak kerja ya nggak yeah. <laughs> tagihan listrik, air, sekolah anak itu terus berjalan meskipun daring di rumah tetap yeah. aja kita bayar uang SPP ya enggak jadi sebenarnya enggak ada yang benar-benar diam gitu bahkan uh, perspektifnya harus kita geser gitu produktif itu nggak hanya yang menghasilkan uang kok gitu produktif itu kalau yang kita kerjakan itu punya tujuan karena uh, apa ya sama punya basic kenapa kita harus bergerak gitu ya punya alasan punya strong why alasan kuat kenapa kita harus mengerjakan itu gitu uh, alasan kuat kenapa kita harus bergerak gitu ya melakukan sesuatu karena Allah ciptakan kita bukan jadi makhluk mager ya enggak Allah ciptakan kita untuk menjadi hamba Allah untuk jadi khalifah to serve untuk melayani untuk melayani gitu ya Melayani Tuhan kita, Tuhan kita yaitu Allah. Kemudian yang kedua, sebagai khalifah, tulit untuk memimpin. Jadi Allah ciptakan kita itu sebenarnya ingin dijadikan sebagai pemimpin yang melayani. Bukan kebalikan ya, pemimpin yang dilayani. Kita diciptakan Allah tuh harus melayani dan memimpin. Jadi pemimpin yang melayani, orang yang kita pimpin. Kemudian, tapi itu semua nggak akan terjadi kalau kita nggak kenal bagaimana Uh, sistem operasi dari seorang pemimpin operasi pemimpin apa kita nggak bisa dibilang holifa kalau kita nggak tahu menjadi pemimpin itu perlu bekal seperti apa gitu ya Apakah mager terusnya kan enggak ya pemimpin yang namanya pemimpin yeah. standarnya apa dia punya leadership gitu bagaimana mungkin dia punya leadership kalau dia uh, apa namanya tidak melatih kepemimpinan itu tidak punya pengalaman jam terbang untuk memimpin gitu ya nggak mungkin dia akan punya leadership meskipun Uh, dia diciptakan punya misi jadi khalifah, jadi pemimpin gitu ya Sama uh, uh, Misalnya um, Si untuk lonceng tidak seonggok besi, ya enggak sama Betul. kita juga kalau kita manusia diciptakan untuk jadi khalifah tapi kita tidak beroperasi selayaknya pemimpin kita nggak bisa dibilang pemimpin mungkin kita dibilang seonggok tanah seonggok makhluk gitu ya nggak bisa dibilang pemimpin gitu makanya untuk kita jadi pemimpin kita harus tahu bagaimana caranya pemimpin kemudian yang kedua kita harus tahu bahwa dalam produktif kita nggak bisa menabrak semua aturan oh yang penting gitu ya karena kita sebagai muslim kita harus melihat produktivitas dari kacamata islam Ya enggak, harus punya value, enggak boleh menabrak segala aturan. Karena apa? Orientasi kita di dunia untuk bekal hidup kita di akhirat. Ya enggak, uh, okay. di dunia ini menjadi wasilah jembatan untuk kita meraih kehidupan abadi di akhirat nanti. Jadi artinya harus ada value yang kita pegang saat kita melakukan aktivitas kita. Kita harus tetap jujur, serumit apapun. Kok sekompleks apapun masalah yang kita hadapi saat kita beraktivitas harus tetap jujur Kemudian kita harus tetap amanah ya enggak Dengan peran kita Makanya kenapa jangan merasa hebat sendiri gitu ya Kadang orang iya saya ngerjain sendiri padahal Sekarang tuh udah gak zaman ngerjain sendiri ya Bahkan kita lihat dari Rasulullah para sahabat mengerjakannya kolaps ya Istilah anak sekarang tuh kolaps Film Hollywood nih kalau teman-teman lihat Superman itu udah mati ya enggak mati nggak ada tuh Superman ya yang ada digantikan Avenger oleh yeah. <laughs> ya enggak Avengers yeah. college, enggak hanya satu one-man show enggak mm. ada beberapa superhero bergabung melawan Thanos ya enggak betul jadi, jadi udah nggak <laughs> sekarang ngerjain sendiri karena manusia itu makhluk sosial setiap orang punya kelebihannya masing-masing yang kalau bersatu itu kekuatannya lebih kuat bahkan ada pepatah bilang ya Kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan dengan kejahatan yang terorganisir. Ya, jadi artinya kita harus punya value itu apa? Uh, bekerja secara teamwork gitu. Uh, sama di rumah capek dong ibu ya kalau ngerjain semua pekerjaannya sendiri kita juga di rumah be belajar teamwork. Ibu bagian masak misalnya, adik-adik di sini kakak-kakak di sini bagian nyapu, ngepel gitu ya, atau buang sampah ke tempat sampah gitu ya, atau mungkin nanti nyuci piring setelah masak. Ibu masak gitu kan, timur. Kalau hanya satu orang tadi, kayak Superman mati, Superman jadi Superman is dead <laughs> Kalau kan tadi di yang film terakhirnya Superman, yeah. dikatakan mati. mati. Gitu. Jadi uh, digantikan Avenger gitu. Jadi sekarang itu masanya collapse, gitu dan memang akhirnya gitu besar ya. iya berjamaah. Kalau dalam Islam ya, kalau kelas kelas Uh, pingsan bukan Colab, kolaborasi ya, mungkin kolab, di sini kolaborasi. ada generasi uh, X ya <laughs> generasi apa sebelum X itu ya uh, yang ya generasi X mungkin yang nggak ngerti apa itu kolaps gitu ya jadi kira kolaps itu kita pingsan gitu enggak kolaborasi maksudnya bahkan ada pepatah bilang uh, Apabila gitu ya kalian if you want to go quick or if you want to go fast go alone But if you won't go far, go together. Itu jadi artinya apa? Kalau kita ini bekerja cepat memang sendirian. Tapi hasilnya nggak jauh gitu. Hasilnya nggak. nggak sebaik kita bekerja secara bersama-sama. Gitu. Jadi jangan anti terhadap teamwork gitu. Kolaborasi berjamaah. Bahkan kita hadirnya ini juga ya. Gerayati kan berjamaah ya. Donatur-donatur masya Allah. Yeah, ya. Semakin besar manfaat. Dibandingkan hanya satu orang Saja yang berdonasi Berbeda dengan ratusan orang Meskipun donasi sedikit Tapi itu bisa Lebih powerful Itu sekali kan Ya juga karena Begitu eh, Saat itu mulai ditinggalkan Ya udah Gampang sekali ya porandain sama Kayak sapu lidi aja ya Kalau hanya satu Gampang dipatahin Tapi kalau Sebaket -se Seikat -se gitu ya Itu kan susah ya sapu lidi itu Nah sama gitu jadi jangan anti terhadap itu. Kemudian yang ketiga, dalam Islam kita juga ada waktu istirahat. Jadi jangan salah kaprah, jangan ikuti budaya yang bilang produktif itu harus kerja terus gitu ya. Bahkan ini juga yang akhirnya direvisi oleh pemerintah Jepang ya. Jepang itu kan terkenal bekerja keras ya. Kerja keras sebagai kuda gitu ya. Kerjanya nggak mengenal istirahat. Bahkan saking saking mereka apa ya uh, punya passion banget entah passion atau aturan perusahaan ya yang akhirnya mereka tuh pulang suka larut malam bangun harus pagi hari jadi makanya orang Jepang itu biasanya pagi-pagi nggak -pagi mandi gitu malam aja mandi begitu nyampe rumah gitu karena pagi-pagi sudah segera sibuk dan lain-lain tapi ternyata banyak sekali orang yang mohon maaf ya meninggal dunia karena kelelahan bayangin sana tuh meninggal dunia karena kelelahan ya kelelahan bekerja jam kerjanya yeah. uh, karena apa lebih yeah, yeah. penelitian. Uh, bekerja itu nggak perlu lama-lama, bahkan di negara Eropa, di Swedia, kalau saya nggak salah, atau di Swiss, ya lupa, mereka mengurangi jam kerja, tapi ternyata produktivitas itu bertambah. Uh, gitu ya, karena apa? efisien, gitu, efektif dalam waktu sedikit, uh, dalam waktu yang mungkin lebih kurang dibandingkan negara-negara berkembang, tapi itu powerful gitu. Jadi sebenarnya dalam Islam tuh ada waktunya kita bermain. Ya. Ada yeah. waktu and... kita beribadah, ada waktunya kita istirahat, dan beristirahat bisa jadi ibadah ya. Gak? Asal apa kita mau dengan doa, ya enggak enaknya gitu kan dalam Islam. Bismillah aja gitu kita mau main kurahim sama keluarga kita, nongkrong. Nomor... Ya, jadi misalnya dalamnya, akhirnya tadi pagi sholat subuh, kemudian bekerja mencari nafkah, lebih lebih bertenaga dengan beristirahat, jadi long istirahat itu juga boleh itu gitu ya. Kemudian selanjutnya selain tadi kita punya tujuan, kenapa kita harus produktif, kita harus dibimbing oleh value, punya value. Yang ketiga ada asupan. Karena nggak mungkin kita bisa produktif kalau kita kurang makan. Ya, betul sekali. Kita <tuk> kan terjamin. Jadi, Masya Allah, terima kasih ya buat para donatur selama ini sudah membersamai teman-teman uh, dari Geraha Yatim untuk menyalurkan bantuan. Ini juga untuk nutrisi ya buat adik-adik uh, yatim dan duafa gitu ya. Karena apa? Nggak mungkin produktif. Nggak mungkin bisa belajar fokus kalau perut lapar ya. Jadi uh, bahkan ada kisah ya seorang guru yang dia selalu tanya ke uh, muridnya sebelum mulai belajar Siapa hari ini yang belum makan, belum sarapan Jadi gurunya selalu bawa camilan ya, bawa bekal ya, Untuk muridnya ternyata Masya Allah di kemudian hari itu menjadi wasilah untuk bantuan kepada gurunya tadi uh, Ini kan menjadi pelajaran ya buat kita ya Kita nggak bisa fokus belajar, kalau perut kita kosong Makanya untuk fisik kita harus olahraga ini juga saya belum istiqomah ya doakan istiqomah karena banyak malas. Lagi <tuk> <tuk> perempuan ya olahraga. masyaAllah. Gak ada yang kajin kok. Ini excuse aja saya malas. <tuk> Kemudian yang kedua nutrisi yang seimbang. Apalagi di era sekarang ya Alhamdulillah pandemi ini membawa perubahan gaya hidup ya enggak. Yang tadi kita malas jaga kesehatan sekarang tuh lebih perhatian. Jadi selalu ada uh, hal yang baik, gitu ya. bahkan dibalik keadaan yang sangat buruk pun ya, seperti sekarang selalu ada hikmahnya. Kemudian selanjutnya untuk akal, apa asupan gizinya dengan belajar ya, dengan membaca. Indonesia ini kalau nggak salah di tahun 2019 menurut uh, apa ya, ada salah satu lembaga bilang urutan membaca tingkat membaca Indonesia itu di ranking ke-62 dari 70 negara di dunia. Bayangkan ya sepuluh besar paling bawah ya atau di UNESCO bilang dari seribu orang uh, hanya satu yang membaca coba bayangin ya. Jadi itu betapa yeah. urgentnya ya tingkat literasi kita uh, makanya karena apa-apa fungsinya membaca sih orang yang suka membaca dia akan punya uh, critical thinking yang lebih baik. Jadi kalau ada uh, informasi masuk Dia gak langsung telan mentah-mentah dan sebarkan Enggak, dia mikir dulu, iya gitu Rasanya kayak gini, saya Kayaknya udah pernah baca gak kayak begini deh Kayak ada yang aneh gitu ya, meskipun Misalnya Namanya gitu. dikemas rapi gitu Tapi kayak ada feeling, kayaknya gak gini deh gitu <tuh> Ya, Masa iya, tabayun dulu lah istilah, istilah Betul uh, gitu ya, tabayun. Jadi Karena bisa menyaring gitu kayak Untuk Membaca gitu ya Bahkan katanya di Indonesia itu rata-rata Orang hanya untuk ini mau koreksi ya rata-rata uh, satu buku untuk sembilan orang. Padahal di, di negara lain setidaknya minimal satu orang tiga buku per tahun. Kalau oh, di Indonesia itu satu buku untuk sembilan orang per tahun. Ya kalau, iya jadi <laughs> kalau di luar gitu ya di negara-negara minimal lah Indonesia itu harusnya bisa mengejar tiga buku per tahun untuk satu orang kalau di Jepang udah banyak kalau masalah 20-an yang per orang tuh baca buku uh, selama setahun 20 judul buku gitu. nah, jadi ini adalah PR buat kita bersama dan jangan lupa kita nggak hanya akal kita nggak hanya fisik tapi ada satu bagian yang mana ini adalah pemimpin bagi diri kita kalau ini rusak makanya yang lainnya yang rusak itu hati-hati juga dikasih nutrisi loh jangan salah apa nutrisinya hati bisa-hati bisa-hati bisa, hati bisa. Hati bisa rusak-rusak uh, bisa gimana caranya supaya hati kita hidup terus bernutrisi gitu ya uh, maksudnya bernutrisi apa? cepat caranya cepat ya dekat sama Allah ini Masya Allah ya teman-teman di sini, insya Allah adik-adik alangka sudah merutinkan waktu kemudian berjalan itu adalah nutrisi bayangkan ya sama rupa mengatakan bahwa kalau rumah tidak dibaca Al-Quran seperti kuburan, ya, bayangkan hati kita apalagi gitu ya kalau nggak sampai mengaji nggak berzikir gitu ya dalam sehari. Makanya kita bisa diminta gitu untuk almasurot ya nggak hanya untuk melembutkan hati kita untuk melihat Allah tapi juga untuk bentuk proteksi. Manusia juga perlu proteksi ya karena di sekeliling kita pasti banyak gangguan mau kasat mata dan tidak kasat mata untuk mengganggu kita. maka ada proteksinya diantaranya almasurot pagi dan nah. Ya itu salah satu proteksinya dan juga salah satu cara untuk kita memberi nutrisi pada hati kita Selanjutnya teman-teman semua Berbicara inspirasi, inspiratif adalah haknya Allah ya Tugas kita hanya mengambil part kita aja Tapi kenapa kok, kok saya sering capek dalam beraktivitas dan saya Coba dicek Jangan-jangan kita sebagai manusia diputer-puter Maksudnya apa sih, diputar-putar, Kak? Maksudnya diputar-putar, di dalam Al-Quran Allah tuh jelas katakan bahwa manusia itu, maksudnya bergerak di muka bumi, itu sudah dijamin di surat Hud ayat 6, kalau nggak salah ya, sudah dijamin uh, rezekinya. Kita, kadang manusia, saya gitu, jangan kita lah belum tentu di sini sama kayak saya. Saya, kadang manusia ini fokus pada rezeki yang sudah dijamin. Cuma gitu ngebet, banget ya. Tapi seharusnya di Al-Quran bagaimana kita merespon, ya biasa aja gitu, karena udah dijamin di, kan Tapi di Al-Quran diminta, kita bersegera kalau mencari ampunan Allah, berlari bahkan kita diminta ya Kemudian kita diminta berlomba-lomba, bukan lomba-lomba kaya, berlomba-lomba dalam kebaikan dimintanya Kita salah memberi fokus ya enggak, akibatnya olah -olah. orang defaultnya Allah minta kita sebagaimana ada di Al-Qur'an, tapi kita otak-atik, kasih porsinya ke rezeki. Ya cepat capek lah gitu ya. Coba dibalik. Kita dalam uh, di surat Al-Jumuah ayat 9 ya. Bersegera setelah kita sholat Jumat uh, kita uh, berlata, apa bersegera untuk uh, boleh berniat gak lagi ber- barang tapi kita diminta bersegera dulu untuk sholat panggilan sholat ini kan dibalik ya orang malah uh, ke sholat B aja gitu ya yang penting rezeki dulu gitu ya akhirnya capek kayak mesin di cepat awus dia cepat macet nah barangkali itu yang kita Ra rasakan gitu, kita kok berusaha produktif kok tapi capek, gak ada hasilnya, nah jangan-jangan salah memberi fokus, juga ini bahaya kalau kita dalam usaha produktif ingin uh, hasil yang baik kita harus berikan fokus pada hal yang tepat, hal yang tepat itu yang kayak gimana ya, yang diajarkan Rasulullah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, that's it. karena Rasulullah bilang ya, kalau kalian tidak ingin tersesat sampai kapanpun, pegang dua hal ini Al-Quran, Sunnahku udah ini aja, patokannya Uh, jadi kalau kita cari-cari kebanyakan manusia kan, dia orang bilang ya justru membuat kita makin sesat. Kalau kita ikutin kata-kata orang ya makin sesat, karena orang itu juga belum tentu bener, yeah, ya. benar. bisa aja, bisa aja dia yeah. katanya kata nenek moyangnya, kata ini, kata itu. Tidak akurat Karena manusia ini kan uh, apa namanya punya keterbatasannya. Pencipta kita yang tahu, makanya kenapa sih kita harus cari-cari landasan yang lain, gitu ya, yang padahal sudah Allah jembrengkan, gitu ya, melalui Al-Qur'an, gitu ya, kemudian melalui uh, sunnahnya Rasul, kemudian ijtihad ulama, gitu ya, yang udah ada, gitu. Kenapa kita nggak ikutin itu aja supaya hidup kita tepat dan terarah, juga terukur, kita udah sejauh... Anak nih sesuai Allah mau atau enggak, karena salah satu kunci kesuksesan kita dalam mengerjakan target hidup kita adalah measurement, ukuran. Ya, sama kalau teman-teman bikin, uh, to do tulis harian harus punya indikator, apa indikator teman-teman checklist itu semua. Misalnya, teman-teman uh, sedang, kakak-kakak uh, semua di sini sedang uh, berbisnis, misalnya ini mudahnya. Berbisnis ya, oke okay. Apa indikator uh, hari itu dapat keuntungan? Oke, okay, misalnya targetnya kita hanya uh, profitnya 2000 ribu gitu misalnya ya ribu. Tapi hari ini ternyata kita lihat penjualan itu lebih besar Lebih besar yaitu misalnya kita dapat 250 ribu. Artinya kita melampaui target kita Dengan penjualan yang udah kita lihat Jadi ada ukuran, harus ada ukuran ya bagaimana ukuran kita sebagai muslim uh, menjadi produktif cek di Al-Quran itu seperti apa cek di hadisnya rasul atau sunnahnya rasul seperti apa misalnya apa uh, uh, kita ingin tahu apa yang membuat kita uh, layak gitu dibilang orang beriman oh barangkali karena untuk para ulama apabila amal kita diterima salah satu indikatornya amalan tadi menjemput amalan yang lain Ya, jadi kalau teman-teman pengen tahu amalan kita diterima nggak ya? Menurut para ulama, salah satu tanda amalan kita diterima setelah mengerjakan amal baik yang satu, kita dihantarkan pada amal baik yang lain. Jadi, indikator kan, bisa kita nggak ada ukuran. Jadi, uh, metodenya uh, boleh teman-teman cari di googling gitu ya, sekarang namanya smart, spesifik, m-nya itu measurement, a-nya itu achievable, mudah diraih. Apakah kita sebagai muslim gitu ya, surga itu mudah diraih? ya karena Allah sudah, udah kasih toolsnya pada kita, fasilitas, udah dikasih uh, kuncinya gitu ya, apa uh, kunci jawab bukan kuncinya, apa nama kisi-kisinya gitu ya, kisi-kisinya supaya masuk surga. Karena itu sebenarnya kalau kita fokus pada itu gitu, ya, insya Allah. Itu mendatangkan rahmat Allah, karena sebenarnya masuk surga kan bukan karena amal baik kita ya, ya, karena rahmatnya Allah Tapi bagaimana rahmat Allah datang kalau kita durhaka ya enggak Jadi udah dikasih kisi-kisinya ya Jadi achievable masuk surga, achievable ya Achievable masuk surga gitu Kemudian apalagi uh, sorry M, -S, S, A, R, kemudian Apa, tunggu tuh, tunggu tuh specific, measurable, achievable Kemudian R-nya apa? Kau saya luka ya uh, Boleh dicari deh T-nya itu adalah uh, timetable. Harus dibikin waktu maka dalam Islam Eh dalam pepatah Arab dikatakan Waktu ibarat pedang Kalau kita nggak bisa menggunakan pedang itu dengan baik Malah dia yang akan melukai kita Jadi ada time waktunya Makanya dalam Islam kita di, diajarkan disiplin Mulai dari sholat Sholat ada waktunya, gak bisa seenaknya hmm, Kayaknya pengen sholat aku pun nanti deh di jam 7 pagi, jam 8 aja deh gitu ya, gak bisa kayak gitu gitu ya, ada waktunya gitu karena uh, itu melatih kita untuk disiplin, dan itu juga diaplikasikan, makanya kalau hidup kita kok masalah terus ya kok kayak banyak kemampuan cek sholatnya, solat jangan-jangan kita nggak menghargai sholatnya karena kalau kita sudah banyak, akan lebih um, bukan berarti tanpa makan karena masalahnya udah jelas ya namanya orang hidup pasti ini sama kayak angin bukan ingin merobohkan pohon ya ada satu ungkapan bilang, angin badai bukan bertujuan merobohkan pohon, tapi untuk apa? Untuk menguji perakarannya. Jadi masalah sebenarnya datang untuk menguji tauhid kita kepada Allah gimana? Ya enggak, apakah selama ini hidup kita disandarkan kepada Allah atau justru kepada manusia? Yang kalau sama manusia ya bilang lah, kita ya, lihat karena masalah. Tapi kalau kepada Allah, kita lihat dari para orang-orang uh, sholih, pengalaman sholih dia akan lebih tangguh menghadapi masalah cari solusi karena Allah tuh udah kasih tools secara kedokteran aja ya, di otak kita ada tiga bagian otak reptil otak mamalia dan ada namanya neokortex otak reptil itu fight or flight gitu ya pilihannya jadi kalau kita ada masalah pilihannya cuma kabur atau melawan gitu ya sama kayak reptil eh uh, tapi kan kita nggak sebatas itu ya ada namanya mamalia otak mamalia itu ada emosi makanya beda ya kalau kadal anaknya diganggu itu be aja kalau ibu kadal anaknya diganggu, diajak aja karena dia nggak punya emosi otaknya. Tapi kalau anak kucing diganggu, ibunya ngamuk ya nggak pernah nggak, cuma lempar batu <laughs> untuk kecil. <Dia laughs> uh, iya nya ngamuk Iya ibu betul. Ibunya, ibunya ngamuk gitu. Jadi sama teman, -teman lebih semua, Iya, tapi kan kita nggak ber, berbicara pada ranah emosi aja ya. Kita lebih dari itu gitu. Ada namanya korteks di sana kita dikasih uh, punya fungsi untuk uh, mengcreate, gitu ya. bukan jadi creator tapi mengcreate, mengkreasi. Karena yang maha mencipta itu Allah ya. Untuk mencipta supaya apa? Kita bisa memberikan solusi, punya daya cipta gitu ya manusia yaitu sehingga bisa mencari solusi, bisa beradaptasi, memberikan emosi. Yeah. Ya, berarti kita belum Mendaya gunakan otak manusia kita dengan baik hmm. Cukup sampai mamali aja gitu ya Kalau manusia yang sudah digunakan Semua uh, bagian otaknya Dia harusnya cari solusi Kenapa masalah itu datang Jadi salah saya Apa yang harusnya evaluasi gitu kan Supaya itu enggak terjadi lagi gitu Gitu juga saat kita merancang aktivitas kita Bukan ah kabur ah males Ah udah tinggalin aja Ya apa bedanya kita sama kadal ya Gitu kan jadi Itu jadi satu pelajaran selanjutnya Teman-teman, uh, inspirasi adalah Hak prerogatifnya allah tugas kita Menyelesaikan part kita aja uh, Kenapa sih kita harus produktif? Karena kita ingin hidup kita bermanfaat Yang enggak sih, hidup ini hanya sementara Kenapa kita gak isi yang sementara ini dengan semaksimal mungkin Kita ingin meninggalkan Legacy, gitu ya Kita ingin meninggalkan kebaikan uh, Setelah kita gak ada Mudah-mudahan masih ada kebaikan yang bisa diteruskan Tapi bagaimana mungkin kebaikan itu terbentuk Kalau kita gak persiapkan diri kita dan orang-orang sekeliling kita untuk siap melanjutkan itu semua karena umum nggak ada yang tahu ya sistemnya sistem cabut tinggal itu bukan sistem antri ya kalau nanti taulah saya nomor sepuluh santai aja karena gitu, waktu, supaya akhirnya kita baik Memastikan habit kita Kebiasaan kita yang kita lakukan adalah kebiasaan saya ada langganan uh, tukang eh jualan ibu-ibu jualan gado-gado gado-gado paling enak se sesit nih gitu ya <laughs> itu paling enak itu saya lagi hamil lagi ngidam jadi saya makan itu tuh enak banget terus dia cerita ibunya waktu mau meninggal kayak udah ngasak gitu dia bilangin ibunya emang sebelumnya sempat sakit tapi di hari H waktu uh, mau meninggal, dia lagi duduk, lagi duduk biasa bantuin anaknya motong-motong untuk jualan sayur gitu ya. Jualan tadi gado-gado tadi. Terus dia kayak bilang gini ke anaknya, "Kok kayaknya uh, mama mau meninggal deh. Kenapa kok kayak gitu? Ini kok kayak ada kan dicabut uh, nyawa itu dari kaki dulu ya?" Ibu iya, bilang biasa. gitu. "Ini kayaknya dari kaki tuh udah mulai merayap deh. Pelan-pelan gitu ke atas gitu." Terus orang-orang jangan bercanda gitu kan anak-anaknya sebenarnya usia udah nggak muda juga udah lima puluhan ibunya mungkin tujuh puluhan kali ya terus, Jangan bercanda deh gitu kan anaknya gitu Iya bener gitu uh, ibunya tuh perbanyak zikir ya. zikir zikir sebelah ini udah mulai naik nih gitu kata dia gitu udah sampai mungkin perut ya terus dia banyak zikir ibunya uh, banyak zikir terus nggak lama tuh pingsan ibunya panggil ambulan emang udah nggak ada gitu jadi kayak anaknya bilang memang sepanjang hidupnya ibunya ini rajin bersihin, gitu ya. Dapat awareness, coba bayangin. Bisa <laughs> kayaknya masih dapat awareness, kesadaran bahwa ini tuh lagi dicabut, gitu. Iya, biasanya kan memang kalau sudah sakit mau, memang tidak ingat apa-apa, kayaknya. Iya, makanya Jadi produktif sampai... juga, mm -mm, hmm. produktif juga harus diikat tentang itu berkesadaran. Ya berkesadaran bahwa hidup ini uh, sebenarnya untuk menjemput kematian, maka. Yang paling cerdas di antara Rasulullah yang paling tinggal, coba meninggal. Tapi enggak hanya ini aja, tapi juga mengenai yang terbaik, mengenai buku sadar bahwa sukses banyak orang. Kalau egois, hidup ini, istri, ibu, bapak kita, ya, bukan lagi politik balas budi Ibu bapak kita ingin anaknya lebih berhasil daripada biobio Jadi sukses terakhir kita jadi jangan egois dan apa kita sadar bahwa kita hari ini jadi di hari ini hasilnya kita diberi kepada bersama dan allah dan kita kalaupun hasil produk itu karena hebatnya kita itu kan Allah ya Allah izinkan kita merancang itu semua makanya jangan uh, tak kabur kalau kita menjadi pribadi oh merasa produktif gitu ya menurut kisi-kisi orang yang produktif kayaknya saya produktif deh menurut kisi-kisinya gitu jangan ini semua karena bantuan Allah tapi kalau Allah tidak bantu secanggih-canggihnya kita ilmu teknis kita akan ketemu masalah non teknis ya. Jadi uh, jangan lupakan karena uh, perihal non teknis tadi bantuan Allah doa orang tua kita doa guru-guru uh, kita ya adik-adik semua di sini ya yang uh, selama ini Alhamdulillah menerima banyak bantuan misalnya ya, dari para donatur jangan lupa didoakan ya jangan lupa diingat bahwa yang kita terima hari ini juga adalah amanah supaya nanti kita di posisi yang lebih baik kita juga memberikan jadi itu estafet lagi kebaikannya tersebar gitu ya, jangan berhenti kebaikan itu ada di kita aja, tapi kita juga sebarkan, karena yang sebaik-baiknya uh, manusia adalah yang paling banyak bermanfaat, ingat aja gitu gitu, kalau kita mager ingat, apakah mager saya ini banyak manfaat, mungkin awal-awal pandemi mungkin ya, tapi kan emang kita gak benar-benar mager sih, di rumah banyak juga pekerjaan, maksudnya mager mungkin di rumah aja gitu ya, bukan keluar itu bermanfaat gitu ya, itu walau bisa soal itu aja yang ingin saya sampaikan tapi uh, saya ingin menukil gitu ya firman Allah di surat Muhammad ayat 7 sebagai closing statement Allah beriman wahai orang-orang beriman barangsiapa menolong agama Allah Allah akan menolongmu dan menemukan kedudukanmu Allah tidak melihat uh, Bagaimana apakah kita sedih, apakah kita senang dalam setiap babak episode yang kita hadapi Tapi yang Allah lihat bagaimana respon kita sebagai manusia Saat kita bertemu kondisi A, apakah kita bersyukur, apakah kita bersabar Itu yang Allah nilai. mudah-mudahan Allah bantu kita untuk menjadi pribadi yang terbaik Dilayakan Allah menjadi pemimpin orang-orang bertakwa Dilindungi Allah, Allah berikan keimanan kepada kita secara lekat Kita benci terhadap kekukuran Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafat Rasulullah di akhirat kami saya kembalikan kepada Bagina selaku moderator. Wabillahi taufiqulah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah MasyaAllah barokallahu fi ilmi, Kak Meida. MasyaAllah. Tadi kita sudah mendapatkan selain motivasi juga mungkin materi apa ilmu baru, gitu ya. Makanya, masya MasyaAllah di acara yang diadakan oleh Day ini sebagai wadah juga untuk kita men tetap mencari ilmu ya, seperti yang Kak Maida uh, sampaikan bahwa uh, menuntut ilmu itu tidak ada ujungnya gitu Kak ya, Masya Allah makanya ini ada uh, di GREI ini uh, yang uh, kita laksanakan ini Masya Allah uh, bermanfaat sekali untuk banyak orang apalagi di uh, masa PPKM ini mungkin lebih banyak kegiatan di rumah maksudnya ya kayak tidak uh, apa semerta harus smarter begitu di rumah masya allah ini uh, ilmunya sangat bermanfaat uh, sekali untuk kita nah sedikit informasi bahwa Greg, ini apa sih gitu mungkin ada di sini kakak-kakak uh, peserta ya dari uh, meeting meeting atau dari acara zoom ini ya Uh, mungkin barangkali ada yang belum tahu apa sih grey itu, gitu kan ya? Kemudian uh, mungkin kakak-kakak donatur juga udah lebih mengenal lebih dekat ya uh, apa dan siapa grey itu. Jadi grey itu kak uh, memiliki cabang 17 unit, kerangnya seperti itu ya. Iya, dari berbagai kota seperti kota Kuningan, Cirebon, Bekasi, Jakarta, Surabaya dan Kalimantan dan masya Allah. Uh, Program-programnya itu insya Allah, bermanfaat. Ya, kemudian tidak hanya mungkin untuk uh, sebagai wadah membantu anak-anak yang duafa, kemudian anak yatim, yatim piatu seperti itu. Eh uh, juga acara-acara seperti ini gitu, program-program yang uh, insyaallah sangat bermanfaat bagi halayak umum seperti itu. Kemudian uh, untuk selanjutnya ya, tadi kita sudah mendengarkan materi atau motivasi dari uh, Kameida, Kamiida mungkin pada Part selanjutnya atau acara selanjutnya ada sesi diskusi begitu atau tanya jawab. Akan tetapi e, untuk mengantisipasi apa waktu yang terlalu lama, maka kita akan berikan hanya beberapa kesempatan. Kak. Nah, begitu. Jadi kesempatan bertanya kira-kira e, cukup tiga atau lima nih kak? Mulai tiga aja dulu. Kalau kita lihat tiga masih ada waktu luang, kita kasih lima. Jadi, untuk sementara, tiga dulu, Kak, ya. Ya. Nah, di sini, di sesi tanya-jawab atau diskusi, Kakak-kakak eh, -kak -kak bisa lewat chat, ya. Atau juga nanti eh, di-unmute dulu, baru nanti setelah menyampaikan pertanyaannya, kemudian di-nonaktifkan eh, apa kembali audionya. Baik, dimulai dari sekarang. Ada sementara tiga pertanyaan dulu. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya, sampai kalah pertanyaan sesingkat padat mungkin eh, Dari kakak-kakak, dari kakak-kakak donatur Atau peserta yang lain, dari adik-adik juga mungkin Barangkali ada yang ditanyakan mungkin untuk menggali lebih dalam ya Ilmu yang uh, telah kita dapat dari, dari Kameida ya. Barangkali silahkan ada Nah, karena ini untuk tanya-jawab e, ada tiga menit lagi waktunya. Karena dari itu untuk kakak-kakak semua, barangkali ada yang bertanya, ayo, mumpung ada nih secara langsung gitu ya. Ada yang mau bertanya, silahkan. Barangkali tidak ini lewat audio, bisa di -chat. Nah, ada satu kak. Saya mau tanya, Kak, ini dari Aulia Sunario, ya. Saya mau tanya, Kak, bagaimana mengatasi mager di masa PPKM? Nah, yang pertama mengatasi mager, ya. Dari Kak Aulia Sunario. Kemudian ada juga dari Gatot, ya. Dari Kak Gatot. Uh, pertanyaannya, bagaimana cara kita? Istiqomah, ketika sudah berhijrah, hmm. istiqomah setelah berhijrah ada satu kesempatan lagi, ya. <tuh> Karena selain imun, yang menurun kadang iman ikutan turun. Wah, ini ya. Kemudian, ada siapa lagi, nih? Kalau iman turun, nah sama itu ya, istiqomah. Dari Kak Abdurrahman Daulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Bagaimana menjadi pribadi yang produktif dan inspiratif di masa pandemi? Nah ini udah tiga ya. Yang terakhir dari Kak Abdurrahman. Yaitu pertanyaannya, menjadi bagaimana menjadi pribadi yang produktif dan inspiratif di masa pandemi. Baik sudah kita dapatkan tiga penanya ya kak. Uh, langsung saja mungkin dijawab sama Kameida. Seperti itu dari pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana sih cara mengatasi mager di masa pandemi ini gitu atau di masa ppkm ini oke cara mengatasi mager gampangnya lihat aja tagihan <taki> tagihan listrik tagihan, tagihan air tagihan sekolah anak gitu ya itu paling gampang deh kita boro-boro mau mager yang ada nanti kita dikejar-kejar ya di kita nggak dapat air yeah. kita nggak dapat listrik ya itu paling gampang Uh, kemudian itu yang paling gampang sih secara lita, realistis aja gitu Dia itu yes. terus berjalan, kita mau makan apa dong kalau kita nggak, nggak beraktivitas ya nggak? atau bahkan kalau adik-adiknya sekolah misalnya yes. belum bekerja, belum punya tanggungan terus gimana? sekolah mau drop out selama pandemi, kan nggak ya kita harus tetap kerjain tugas-tugas meskipun kita ada di rumah jadi boro-boro, ada kepikiran mangar, itu aja konsepnya Se sebenarnya respon kita tergantung bagaimana knowledge kita yang kita punya gitu ilmu yang kita punya pengetahuan yang kita punya tentang hal itu seberapa gitu kalau kita tahu bahwa di dunia ini kita bukan diminta untuk istirahat uh, tapi kita diminta untuk menyebar manfaat maka kita lihat ya para pejuang-pejuang bahkan jenderal uh, sudirman dalam keadaan sakit berat beliau ditandu untuk apa untuk merancang strategi ya main jangan-jangan kalah dong ya enggak? jangan kalau jenderal sudirman loh beliau tuh luar biasa masya allah Uh, biosakit sakit keras sampai ditandu tetap tidak mau berhenti untuk memperjuangkan gitu ya memperjuangkan uh, uh, di apa Indonesia gitu supaya lepas dari penjajahan terlebihkan kemerdekaan maka spirit pejuang itu kita miliki karena apa kalau kita menganggap hidup ini penting tandanya adalah kita berjuang di dalam kehidupan ini tapi kalau menganggap hidup nggak penting ya itu oke okay, gitu ya nggak usah berjuang gitu ya udah gitu gimana jalannya aja nah, ya jadi itu tergantung tergantung bagaimana kita memberi makna gitu, dalam hidup kita makanya makna itu bisa salah kalau kita uh, tidak punya keilmuan yang tepat kalau kita punya keilmuan yang tepat sesuatu yang dianggap penting sama kalau ya, yang ya sudah berumah tangga ya tandanya kita menganggap rumah tangga kita penting kita habis-habisan mempertahankannya ya enggak tapi kalau kita nganggap pentingnya ya bodo amat ganti lagi aja gitu ya enggak jadi iya, tandanya bener. kita menganggap hidup bener kita penting kak. kita tuh berjuang dan itulah kemuliaan kita gitu disitulah kemanuan manusia kalau dia berjuang kalau manusia nggak mau mulia nggak usah berjuang be aja gitu kan kita diajarkan untuk outstanding ya jadi pribadinya outstanding dalam akuran apa caranya Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 110 ya Allah firmankan bahwa umat terbaik adalah umat Islam. Asal syaratnya apa? Beriman kepada Allah, uh, mencegah kemungkaran, berbuat baik, menebar kebaikan. Nah, kalau aktivitas kita nggak ada di situ ya gimana kita mau outstanding gitu. Jadi itu kisi-kisinya dari Allah supaya hidup kita outstanding. Dan tadi ya orang yang mager di, di doanya Rasulullah itu malas dan sedih. Niscaya orang yang banyak mager sering sedih. Coba lihat orang yang patah hati nguru di kamar aja niscaya <tuh> makin menikmati patah hatinya, broken heartnya itu makin menikmati. Makanya kalau almarhum almarhum didikempot uh, nyanyi itu banyak tidur uhuh, gitu, ya. <tuh> paling dahsyat Zira, gitu Sira, ya. sih ya. Apa sih nama istilahnya? Uh, Uh, istilahnya fansnya itu kayak nangisnya ya Allah segitunya, ya Allah nangisnya kasihan sih Tapi kalau kita produktif gitu ya itu adalah babak kehidupan Kita gak dapat bersama dengan orang kita inginkan nah, Tapi Allah rencana akan gantikan di waktu yang terbaik That's it, ya Kemudian yang kedua, untuk pertanyaan kedua itu aja Jadi seberapa penting hidup menurut, uh, tadi siapa yang nanya? Kak Gatot, istiqomah setelah berhijrah oh, Bukan-bukan ya apa? tadi mager yang mager nih. Oh, Tidak. dari Kak Aulia. Oke, saya tanya lagi, seberapa penting hidup buat Aulia? Kalau sangat penting, maka berjuang, gitu Tidak ya. ada pejuang yang mager, begitu. Sudah pejuang itu uh, beraktivitas, dia membuat strategi dalam hidupnya, memetakan hidupannya mau kayak apa, masalah yang akan dihadapi apa, gitu ya. Itulah pejuang, gitu. Jadi kalau hidup ini penting, maka berjuanglah. Kemudian selanjutnya, uh, gimana kalau istiqomah? Ini juga pertanyaan nih ya, iman naik turun ya. Kemudian okay. juga, ini uh, saya uh, mencoba menjawab mudah-mudahan uh, bisa oh, diterima yeah. gitu. Selanjutnya apalagi nih? iman lagi turun. Oke, okay, ini sama ya. Gimana kalau iman lagi turun? Kemudian gimana supaya istiqomah? Kemudian selain iman turun, kadang-kadang iman turun. ya. adalah pertanyaan yang sama. Jadi yang pertama, Sadarilah bahwa istiqomah itu bukan karena kita berilmu tidak, karena izin Allah. Jadi yang pertama minta berdoa kepada Allah. Ada doanya di nanti di sujud akhir atau sebelum salam bisa berdoa. Allahumma yaMu kalibul pulu tabidhi kalbi wala walatati wahai zat yang maha membolak balikkan hati, tetapkan hati kami kepada agamaMu dan dalam keadaan taat. Jadi berdoa itu ya. Semoga Allah tetapkan kita kepada agama ini, karena sejatinya tidak ada bencana yang lebih besar selain bencana terhadap keimanan kita Yang lain itu bencana kecil aja, yang bencana besar itu adalah kalau itu menimpa iman kita Jadi berdoa itu, kemudian yang kedua caranya gimana? Tentu berilmu, cari ilmunya, belajar dari banyak uh, para asatis, guru-guru uh, yang mengajarkan uh, ilmu-ilmu yang sahih Uh, belajarlah dari beliau-beliau, dan itu banyak banget tinggal apa, kita mau gak mengalokasikan waktu mau gak menginvest waktu kita atau bahkan kita mau gak menginvest uang kita untuk mendukung guru-guru uh, uh, kita untuk memperlebar, memperluas jangkauan dakwahnya jadi disitu ya tantangannya kalau hanya sekedar mau, hanya sekedar bermimpi Ya seperti pepatah Cina kalau saya nggak salah bedanya mimpi, bedanya mimpi dengan melamun adalah mimpi itu pakai action Kalau melamun nggak pakai action Ya, Diam aja, oh iya saya pengen ini, saya pengen itu ngelamun mimpi, Tapi kalau mimpi, namanya gitu. mimpi, iya Kalau mimpi ada eksekusinya, ada actionnya gitu Jadi itu, kemudian yang ketiga Berkumpulah dengan orang-orang yang soling ya Orang-orang selalu penting banget ya, menjadi salah satu booster kita. Kalau kita dari keadaan lemah, manusia itu enggak, enggak selalu super ya, nggak selalu on gitu ya, on track gitu, enggak selalu. Ada momennya kita agak lelah, agak ngiring-ngiring gitu ya, mungkin agak kesini. Kalau kita punya sahabat-sahabat yang -sahabat soli, insya Allah mereka akan menarik kita lagi pada track yang seharusnya kita lewati. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, karena tidak ada perencanaan yang baik tanpa evaluasi. Kenapa luar sih? Kenapa kita bisa kayak gini? Nah, perbaiki di bagian ini. Kemudian ya... Tadi uh, insya Allah sudah terjawab ya Karena mungkin waktu juga sudah habis gitu ya Lain kesempatan uh, Baik semuanya Mari sama-sama Kita tundukkan hati dan pikiran kita kepada Allah Seraya bermohon kepada Allah Semoga di tahun yang baru ini Baru Islam, 1443 Hijriah Sesuai uh, dengan tema yang hari ini Spirit Muharram, 1443 Hijriah Kita diberikan oleh Allah kekuatan Untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi Allahumma salli wa sallim ala wa habibina wa syafiina wa karimin wa hawlana wa Wassalamu'alaikum warahmatullahi taala'ahu wabarakatuh Rasulillah ya cuman. Amin. Amin. Amin. Amin. mga laro pa na lalakbayang baka magsalang na magsalang, Amin. Amin. Amin yaitu khayroti fil Ablana min azwajina wa duryatina kurratan ahyun waj'alna lil-muntaqina imama Rabbana gfirlana dunubana wa israfana fi amrina wa tabbic abdamana wansurna wa alal qawmil Allahumma Allahumansur juyusal muslimin wa asyakiral muslimin Wa sakit kufari waquri bunjam ahum. Allahumma ansur, allahumma insur, allahumma insur, allahumma insur, allahumma insur, allahumma insur, allahumma insur, allahumma insur, zaman. insur, allahumma insur, allahumma insur, allahumma insur, allahumma allahumma insur, kafirin allahumma inna allahumma salamatan fitin Wa fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qobla maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'da maut allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar al afwa indal hisab allahumma inna nas'alukal khusnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Allahumma arinal haqqo haqqo tiba'ah tibah warinal batila batila warzukna tinabah Allahumma adkhana al-ghola wal bala wal waba wal fahsha wal munkar mukhtalifah ida wal mihanan ma zahara minha wa ma batun ibladina hada indonesia khosah Wa min danil muslimina amah, inna fa'ala qulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rabb kami, izinkanlah pada kesempatan sore hari ini kami bersimpuh dihadapanmu, Ya Allah. Seraya memuji akan kebesaran dan keagunganmu. Ya Allah, Ya Rabb kami, ampunilah atas segala dosa-dosa kami. Ampunilah atas segala kesalahan dan kehilapan diri kami. Jangan Engkau hukum kami, Ya Allah, ketika kami lupa atau bersalah. Jangan Engkau timpakan siksa dan azab-Mu kepada kami, Ya Allah, sedangkan kami dalam keadaan menganiaya diri kami sendiri. Ya Allah, Ya Rob kami, sinarilah hati ini dengan petunjukmu yang lurus. Berikanlah kepada kami, Ya Allah, kecintaan untuk senantiasa bisa menunaikan ketaatan kepadamu. Cintakan hati ini, Ya Allah, kepada keimanan. Bencikan hati ini, Ya Allah, akan kekupuran, kemaksiatan, kemunafikan. Ya Allah, Ya Rob kami. Berikan pula kepada kami ilham untuk senantiasa bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bersyukur kepada kedua orang tua kami. Dan dalam mengerjakan berbagai amal kebaikan yang Engkau ridai. Ya Allah, Ya Rob kami jadikanlah di tahun 1443 Hijriah ini, sesuai dengan tema yang hari ini kami angkat, Spirit Muharram 1443 Hijriah ini, bisa memberikan perbaikan-perbaikan kepada diri kami, agar di tahun sekarang bisa menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya Allah, Ya Rob kami, kami bermohon kepadamu Ya Allah, Perbaikilah urusan kehidupan dunia kami, karena disinilah tempat kami hidup. Perbaikilah urusan akhirat kami, Ya Allah, karena disanalah tempat kami kembali. Jadikan, Ya Allah, kehidupan ini sebagai tambahan dalam setiap kebaikannya, dan jadikan kematian kelak, Ya Allah, sebagai peristirahatan dari setiap kejahatan. Ya Allah, Ya Rabb kami, terkhusus doa ini kami persembahkan untuk segenap donat, Tim sahabat-sahabat yatim, para donatur di mana saja berada, yang lagi menyaksikan maupun yang tidak acara webinar pada kesempatan sore hari ini. Anugerahkan ya Allah kepadanya kesehatan selalu, mudahkan ya Rob mereka dalam segala urusannya. Jadikan ya Rob, keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Jadikan keturunan-keturunan mereka, Ya Allah. Menjadi keturunan yang akan menjadikan penyelamat mereka. Kelak di hadapan Allah. Dan jadikanlah mereka adalah sebaik-baiknya ahli waris bagi mereka. Ya Allah, Ya Rabb kami. Kami pun berlindung kepada-Mu, Ya Allah. Dan bersandar serta memohon pertolongan kepada-Mu, Ya Allah. Lindungilah kami daripada mara bahaya, bencana, serta wabah penyakit yang hari ini lagi melanda negeri kami. Jauhkanlah, Ya Allah, sejauh-jauhnya. Jika hari ini ada di antara saudara kami yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya, Ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepadanya, Ya Rob Dan kembalikanlah kebahagiaan beserta keluarga tercintanya. Ya Allah, Ya Rob kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'man nasir, ni'mal maula, wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahi al-alil Rabbana la tuzikulubana ba'daid hadaytana wa hablana milladun karahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adaban nar da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin fi barakatil umul kitab alfatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yawmiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, idhina syiratul mustaqim, syiratul ladhina anamta alaihim, khairil maghdubi alaihim, walabdallin. Amin. Alhamdulillah. Semoga munajat serta doa pada kesempatan sore hari ini Allah kabul dan Allah ijabah. Amin, amin ya robbal Alamin. Sekian, mohon maaf. Walaufuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah tadi season doa sudah disampaikan ya. Uh, terima kasih Abi yang telah menyempatkan untuk uh, menjadi, apa, uh, doa gitu ya untuk um, menyalurkan banyak doanya uh, ijabah atas apa doa doa yang telah kita panjatkan amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah pada kesempatan kali ini serangkaian acara sudah kita lalui bersama uh, saya sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut uh, mensusek, mensukseskan mohon mensukseskan acara ini utamanya kepada Kameida sebagai pemateri yang sudah meluangkan waktunya untuk kita di tengah-tengah kita kali ini memberikan motivasi, materi, sehingga insya Allah kita semakin spirit ya kemudian juga kita uh, semakin produktif, juga inspiratif ya mudah-mudahan mager-magernya sekarang udah dikasih semangat oleh Kameida dihilangkan ya jadilah uh, orang yang lebih spirit produktif dan inspiratif dan kemudian saya juga berterima kasih kepada pihak Yayasan KRE ya, yang mana insyaallah sesuai slogannya lebih peduli dan lebih amanah, dan saya pribadi Alhamdulillah bisa ikut berpartisipasi dalam program-programnya dan insya Allah uh, kita juga hayuk ya sama-sama kepada kakak-kakak, kemudian para donatur, dan mungkin juga uh, para peserta yang hadir dalam acara ini, insyaallah Uh, kita akan akan senantiasa uh, memberikan dukungan penuh ya untuk program-program Gay -program ini yang mudah-mudahan tetap maju, tetap uh, Membersamai dan mencintai anak-anak yatim, doa yatim piatu di uh, insya Allah mudah-mudahan semakin meluas ya, tidak hanya tadi yang di berbagai kota yang sudah saya uh, sampaikan begitu dan. Uh, yang terakhir juga terima kasih kepada para peserta tadi udah uh, memberikan pertanyaannya mudah-mudahan itu juga bermanfaat bagi kita semua ya yang telah mendengarkan materi dari kami ini masya allah baik uh, sebelum kita tutup acara ini Nah untuk biasanya kalau misalkan secara tersebut begitu ya secara langsung kita bisa foto bersama ya kami karena e, secara virtual mungkin ini ada sesi e, foto virtual seperti itu mungkin e, barangkali tadi e, para peserta mau ikut berfoto bisa di sini ya Wow nanti saya aba-aba kemudian kakak operator kawin ya siap siap ya ya Oke Kak ada ya, tiga, tiga slide, ya Kak. Ini slide yang ya. pertama dulu, ya. Yeah. Ya, baik. Mungkin dipersiapkan dulu kusenya, mungkin barangkali tadi belum siap, nah, ya. ya. di aba-aba aja, Win. oke, okay. on cam semua, ya. Baik, oke, okay, semuanya senyum satu dua tiga. Oke, okay, gaya selanjutnya boleh kasih jempol. Bentar, bentar ya. Bisa dulu, oke. Satu, dua, tiga, oke. Lagi, slide selanjutnya, satu lagi, satu masih ada yang belum on cam kayaknya bebas ya kak ya bebas boleh ya <laughs> boleh satu dua tiga oke udah semua alhamdulillah terima kasih kawinie miranti <laughs> oh ini miranti kak miranti ya terima kasih kak miranti sawah <laughs> so -so, Kak kajinas Ya, Alhamdulillah tadi sesi foto sudah kita laksanakan uh, Saya sebagai pembawa acara Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Hadirin sekalian, baik dilakukan atau perilaku Dari itu, untuk menutup acara ini Mari kita membaca hamdalah bersama-sama nah, Boleh audionya diaktifkan dulu Membaca hamdalah bersama-sama Hero, Bill, Alamin, ya. Uh, sekian dari saya. Bila itu, Vivo Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.